Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara kalian yang akan kita bahas kali ini Berawal dari pertanyaan bahwasanya Benarkah seorang suami yang memiliki istri sedang hamil Dilarang membunuh binatang? Itu pertanyaannya Banyak informasi yang ada di masyarakat diantaranya adalah Suami yang sedang memiliki istri mengandung Tidak boleh untuk membunuh binatang jadi kalau dilakukan maka anaknya yang ada di janin istrinya kelak kalau lahir akan cedera. Kalau si laki-laki itu atau si suami itu membunuh binatang misalkan e, menciderai matanya maka anaknya nanti kelak ketika lahir akan cedera matanya. Begitu juga ketika misalkan seorang suami mematahkan kaki ayam maka e, janin yang kelak lahir itu kakinya akan Cidra seperti itu. Itu memang ada di masyarakat pemahaman seperti itu. Nah sekarang apakah itu ajaran dari agama Islam atau hanya sekedar kepercayaan masyarakat? saya Saksikan terus. Seolah sekalian, di dalam ajaran agama Islam itu saya tidak menemukan Apakah itu di hadis Rasul, jauh-jauhnya di Al-Quran, pasti nggak ada. nggak ada yang bertalian informasi seputar suami yang sedang memiliki istri mengandung, itu banyak larangan-larangan, termasuk diantaranya adalah larangan membunuh binatang. Itu tidak ada. Pada dasarnya, membunuh binatang itu, itu haram, itu dosa, tidak boleh. Hukum dasar, hukum asalnya semua binatang dilarang kita untuk membunuhnya misalkan tiba-tiba kita ada binatang apapun tiba-tiba kita bunuh, kita bantai nggak boleh, hukumnya dosa kita membunuh binatang kecuali jika dimanfaatkan untuk kebutuhan hajat kita misalkan burung kita tembak, kita bunuh untuk dimakan ayam kita sembelih, itu kan sama juga dibunuh untuk kita makan Kemudian ikan, dipancing, dibunuh juga sama kita untuk dimakan. Untuk kebutuhan hajat manusia itu menjadi boleh. Gitu ya Sesuatu yang dilarang itu membunuh binatang apabila untuk kemaslahatan manusia itu menjadi boleh. Atau yang kedua misalkan membahayakan, akan mengganggu kita. Seperti misalkan binatang-binatang buas, ular, kalajengking itu ada di agama boleh untuk dibunuh seperti itu, apabila itu membahayakan dan mengganggu kita. Tapi kalau tidak membahayakan, ya ngapain juga kita membunuh tiba-tiba, gitu ya, tanpa salah. Kalau ada di kamar, misalkan, atau di rumah kita, itu beralasan kita bunuh pun. Tapi kalau misalkan di hutan belantara, kita datang ke hutan belantara, lalu bunuh-bunuhin ular, bunuh-bunuhin jengking ngapain gitu nggak ada kerjaan? Itu lain lagi persoalannya. Nah, jadi ada dua kategori boleh membunuh binatang apabila yang pertama untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan kita untuk dimakan. Dan yang kedua adalah apabila mengancam keselamatan kita boleh untuk dibunuh gitu ya. Nah misalkan contohnya kepada ular, para pecinta reptil itu kan dievakuasi, gitu ya, dipindahkan gitu kan. Tapi kalau orang awam misalkan kita, kalau kita mengevakuasi justru bahaya buat kita akan membahayakan Ya mas banyak masyarakat akhirnya dibunuh gitu ya Nah sekarang apakah bolehnya membunuh binatang dengan alasan itu Tidak berlaku bagi laki-laki yang memiliki istri sedang mengandung Nah ini tidak seperti itu Jadi gak ada ceritanya seorang suami dilarang melakukan sesuatu yang bersifat membunuh Meskipun itu membunuhnya Boleh menurut Sarah Itu enggak ada Misalkan seorang suami yang memiliki istri sedang hamil Sama tetangganya disuruh sembelihin ayam Waduh ibu mohon maaf saya enggak bisa Karena istri saya sedang hamil Enggak seperti itu Enggak, enggak, enggak ada dasar Justru itu akan lebih madorot apabila memiliki keyakinan seperti itu Jadi mau suami yang punya istri mengandung Atau tidak sekalipun Itu boleh Membunuh binatang Apabila membunuhnya itu Diperbolehkan oleh syarat Diantaranya untuk dimanfaatkan oleh kita Atau mengancam kita Tidak ada di dalam agama Dan larangan untuk suami Yang memiliki istri sedang mengandung Dilarang untuk membunuh binatang Tapi itu adalah cerita atau keyakinan Di masyarakat Nah saya takut katanya Takut benar-benar cedera anak saya Bertalian dengan sempurna Atau cedera Jabang bayi atau janin yang ada di kandungan istri kita Itu yang pertama adalah takdir dan atas doa-doa kita Dan yang kedua adalah usaha nutrisi vitamin untuk janin yang ada di dalam kandungan kita Bukan bertalian dengan perbuatan yang tadi Itu bertalian dengan takdir, yang takdir itu bisa diusahakan oleh doa-doa kita Kemudian yang kedua nutrisi, jagalah itu Untuk istri yang sedang hamil berilah nutrisi yang bagus untuk kesehatan janin yang ada dalam kandungannya Itu yang akan membuat sempurna atau cacatnya janin dalam rahim istri kita Insya Allah apabila kita berdoa kepada Allah Untuk kesempurnaan janin ditambah dengan nutrisi yang bagus Itu meskipun membunuh binatang apabila diperbolehkan oleh agama itu tidak akan berpengaruh Insyaallah gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.